we married with our cousin. We are here not married with people from far away or from outside. And then to marry in here, the boy have to elope or kidnap the girl. Sorry, I said kidnap because in some case of marriage that a boy don't ask girl, but he just rope her and take her away. But the girl have a choice to reject him if she don't like him. And if the boy is rejected, that means he got the punishment from the village. iki tapi hmm. Dalam bahasa Jawa diambil dari kata atau yang jalan tadi itu jadi masing satu rumah kami ini Nah, jadi untuk yang 700 orang di sini, Bapak Ibu ya, masih mendapatkan satu keluarga besar. Maksudnya memang -ma -ma kami di sini masih nikahnya antara sepupu misan kami, Bapak Ibu ya. Jadi jarang nikah sama itu bukan berarti cuman, cuman maharnya yang terlalu mahal. Itu di sampai tiga ekor perbaung atau sapi. Kalau nikah sama luar Kalau kita di sini dengan perempuan di sini? Ya kalau kami nikah dengan sepupu misan kami di sini, Bapak Ibu ya. Maharnya itu cukup membayar mahar dengan Aji Kramu. Nah, jadi Aji Kramu itu, Bapak Ibu, ya berupa 25 lembar kain tenon. Sama uang Rp50.000, itu sudah cukup untuk membayar mahar. Nih. <tuk -tuk« <hierSeen>: Attention, satu lembarnya juga, sejuta. juga, Ini, Keperluan Kalau dulu orang tua kami mengenut aliran waktu ada Hindu animisme sama agama kalau Alhamdulillah alhamdulillah 100% metode doa dan halo nah di ada ada yang berbentuk konten, plastik juga tidak apa-apa oh. sekedar lihat ya, ya. mari naik aja mas, ya. dan untuk harga di sini bapak ibu ya bukan harga bas langsung jadi masih bisa saling nawar menawar nah, mungkin barangkali ada diminat bapak ibunya silahkan untuk bantu bantu ekonomi kami di sini ya oh. Hai, kamu itu berapa? Hai, ikut Sata. Sata itu juara bergaya ini. Hayu nitpa nama satu kesenara betapa Lama dia prosesnya soalnya ini mulai bersihin lagi gitu. Ini bahan bikin tulisan satu lombok. Lah. Ini beli jadi esnya. Kita bikin A-nya ini. Lama benar ya. Lama selesai berapa lama ini? Kayak gini dia satu minggu kayak gini hasilnya ya, ketepak meja, sel, pasang dinding. Beda hasil mesin sama tangan. Terima kasih ini. Kesedih. Iya, berkat Kakak pilih hadiah. Padu-padu. Ini lah lah. lah hayu. Pak kayak gini ayo kain bapak murah-murah silakan ini bahan baju ibu murah-murah ada -murah. ya, okay. ini dompet ngepelnya ya pakai kotoran sapi. Jadi kotorannya itu yang baru keluar langsung yang diambil Bapak ya. Dan untuk pondasi lantai rumah sama sekali tidak pakai semen atau batu bata. Jadi ini asli tanah liat ya, campuran dengan sekam padi. Lalu ngepelnya itu pakai kotoran sapi atau kotoran kerbau ya. Kotorannya nah, dari mana? kami ambil di luar perkampungan sini karena eh, sebagian orang tua kami di sini juga banyak yang ternak sapi di luar seperti nah, jadi sebelum 3 hari pertama sakral di diadakan kami ngepel pakai mata air dulu ya biar rumah kami itu bisa dikatakan suci. Jadi